Wasti Sabda Tantri atau yang biasa dipanggil Cua, seorang basis dari grup band rock Kotak, Cua lahir di Makassar pada tanggal 3 April tahun 1988. Mulai tertarik pada musik saat masih SMP. Pada awalnya dia mempelajari gitar, mulai tertarik pada bass saat melihat permainan bass Bondan Prakoso yang juga merupakan idolanya. Chua bergabung dengan Kotak pada album kedua Kota tahun 2008. Sebelumnya Cua tergabung pada band Female dan Konon Chua adalah murid kesayangan dari Henry Bumerang